China mengklaim terobosan dalam pendaratan roket vertikal, mendarat seperti SpaceX. China telah berhasil menguji pendaratan vertikal roket di lautan, meletakkan dasar bagi perjalanan luar angkasa dan teknologi darulang yang akan datang. Akademi Ilmu Pengetahuan China atau CAS mengonfirmasi bahwa perusahaan penerbangan luar angkasa komersialnya CAS space, melakukan pengujian yang sukses pada hari Kamis di Haiyang, Provinsi Sandong, Cina Timur prototipe roket dengan panjang 2,1 meter, diameter 0,5 meter memiliki berat 93 kg saat diluncurkan dan ditenagai oleh mesin kembar masing-masing dengan daya dorong 550 newton Mesin turbojet digunakan selama pengujian untuk mensimulasi mesin roket cair dorong variabel yang digunakan selama pendaratan vertikal Prototipe roket CAS melonjak lebih dari 1.000 meter atau 3.280 kaki jatuh dengan mulus melambat berkat dorongan balik mesin dan mendarat dengan mantap dengan presisi kurang dari 10 meter dengan kecepatan kurang dari 2 meter per detik. Uji coba yang berlangsung sekitar 10 menit pada akhirnya mungkin mengarah pada penggunaan kembali tak roket seperti yang dilakukan rekan amerikanya SpaceX.